Teknikal analysis advance ikut empat dimensi. Hai, saya Mr Alex daripada Home Richard hari ini nak berkongsikan sama anda, apakah kepentingan untuk menganalisiskan satu benda dalam empat dimensi? Hari ini kita tunjukkan ini satu remote control. Ah, remote control tu tadi untuk saya punya view, anda punya view sepadu ni adalah berbeza. So ini kenapa kita sebagai satu orang untuk jadi penganalisis, so kita kena eh hey, kena rujuk Empat daripada empat timen C. Saya kena cek daripada sini, cek daripada belakang, cek daripada tepi semuanya. Semua adalah sangat penting. Ah, so, dekat sini saham technical analysis ni apakah yang paling penting untuk dalam empat timen Pertama, harga, volume, masa dengan ruang. Ini empat timen hafalkan sekarang. So, untuk hari ini aku nak berkongsikan sama anda. Tiga jenis indikator anda kena bagi mahirkan sebelum anda dicuci keluar daripada institusi. So kenapa ni? Semua orang sepatutnya banyak takut pasal penjatulan. Nampak candle merah dia risau dia takut terus dia keluar daripada itu sahamnya. So kita hari ini nolakujukan kepada tiga jenis candle yang sentiasa ada keluarkan untuk Pencucian macam mana dia cuci untuk pelabur saham yang biasa dia keluar yang pertama ni ada ma macam doji ah jatuh doji orang rasa macam ini oh dia takut macam sudah tak, tak nak bagi bergerak lagi nanti dia boleh naik macam ini bullish and golfing pun sama juga. Nah, selepas Burish and Gouffing, dia naik lagi semula. So, dengan ini adalah racing tree. Tiga hari tak bergerak, lima hari tak bergerakkan. Semua pelabur akan sudah hilang keyakinan untuk ini saham. So, dia akan dicuci keluar. Dia akan lepaskan dia. So, takkan nampak. Jadi, saham sambung naik lagi. So, untuk dekat sini, I kena tunjukkan sama anda adalah. Kita dekat sini adalah satu saham dalam Bursa Malaysia adalah dapat untuk kita punya teknikal analisis macam begini so contohnya dekat sini nampak tak doji ha, merah doji nampak oh orang rasa sudah risau so nampak dia naik lagi ah so dekat sini biasa kita nampak morning star so kita kena standby dekat sini dah ah so ini pun sama juga eh satu kali candle merah so candle merah adalah kebanyakan bila orang dia risau satu hari jatuh 5% confirm dia jatuh ah cabutlah ah kan ha, 80% ke atas ni orang so inilah Ah dia puas satu kali. Oh break up jatuh. Ah so dekat sini nampak tak? Dia dekat sini tak ada pecah sokongan lagi. Okay ah tak ada pecah sokongan. Ah so mesti keluarkan satu naik lagi dia peluang lagi kepada anda. So dekat sini pun sama. Tiga hari tak bergerak Ah pun sama juga Tiga hari pencuciang pembetulan dekat sini adalah sihat sebab dia tak ada pecah daripada sokongan dia. So dia boleh sambung naik lagi. Dekat sini pun sama. 5 hari tak bergerakkan So banyak orang dia akan hilang yakin hi, Kepada ini saham je So banyak orang dia sepatutnya Kenapa sentiasa jualkan satu saham Terlalu rendah So inilah kena belajarkan So untuk hari ini aku nak perkongsikan sama anda adalah Untuk belajar daripada umum Technical analysis untuk pemula sekarang saya untuk memberikan anda untuk nota dalam seringgit sahaja berikan dekat bawah sahaja so kita hantarkan nota kepada anda so kita akan berkongsikan anda lagi untuk kelas yang selanjutnya so kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya jangan lupa untuk followkan saya dan berklikan video ini untuk like so kita jumpa lagi bye